Halo sahabat sedekah 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video kali ini kita akan bahas tentang ramalan aris di bulan Oktober tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silahkan Klik tombol subscribe bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya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 Di sini kita akan membahas tentang kesehatan keuangan karya hubungan asmara dan angka keberuntungan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2021. Untuk singkat waktu kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang aris di bulan Oktober tahun 2021. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi didapatkan oleh seorang aris di bulan Oktober tahun 2021. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan. Selanjutnya, support energi kepada karir dan pekerjaan.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 Secara umumnya, Seven of Oppsod itu diartikan maju langkah ke depan dan meninggalkan masa lalu serta tidak mengingat ingat masa lalu lagi. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa apa. Yang dimana di sini seorang Aris akan selalu merata ke depan dan meninggalkan masa lalu serta kemunafan dan ketakutan yang ia miliki di bulan-bulan sebelumnya. Dan untuk kartu suapan energinya adalah Queen Oppsod. Secara memimpin, obsol itu seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang sudah matang pikirannya, dan di sini menggambarkan kesehatan seorang harus tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Oktober tahun 2021, yang dimana di sini peran penting dari seorang pasangan, seseorang yang dekat dengan seorang harus membuat, seorang harus mengontrol kesehatan serta mood dan ketepukukan yang ia miliki di bulan-bulan sebelumnya, dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The Tower Cara memilih Tower itu diartikan perubahan yang mendadak siklus Yang mendadak perubahan yang akan dilakukan Dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan kesehatan seorang AIS. di sini menggambarkan perubahan siklus Akan dirasakan oleh seorang AIS dalam kategori kesehatan Yang dimana di sini usahanya sendiri Yang dibantu didukung oleh seorang pasangan Dan orang-orang terdekat Untuk move on dari kategoran yang ia miliki di bulan-bulan sebelumnya Sehingga kesehatannya akan mengalami peningkatan di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kartu keuangannya adalah For open toggle ataupun 4 koin Secara umumnya for open itu diartikan keseimbangan zona nyaman Dan di sini menggambarkan keuangan seorang aris bulan Oktober tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa Keuangan yang berada di dalam zona nyaman, zona kestabilan Dan yang dimana di sini menggambarkan dua koin berada di kaki Langkah yang dilakukan oleh seorang Aries di bulan Oktober nanti, tidak lain untuk meningkatkan keuangan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan satu poin berada di genggaman itu merupakan satu pekerjaan yang didapatkan oleh seorang aris di bulan Oktober tahun 2021 akan mampu mendongkrak kehidupan keuangan finansial lebih bagus lagi, serta di sini satu ide jalan keluar, jalan pokok ataupun. Satu pemikiran yang dilakukan oleh seorang AS di bulan Oktober tahun 2021 akan berhasil dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus di bulan Oktober tahun 2021 dan untuk kabel support energinya adalah naik open tackle secara memiliki naik open tackle itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang usianya di bawah 30 tahun serta seseorang yang sudah dewasa dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa berada di dalam zona nyaman zona stabil yang dimana di sini dua langkah dilakukan oleh seorang Aris untuk mendapatkan keuangan dan di sini satu pekerjaan akan mendukung untuk meningkatkan keuangan serta di disini satu pemikiran satu ide pokok satu gagasan akan dikeluarkan oleh seorang Aris yang dibantu didukung oleh seorang pasangan serta dimotivasi oleh orang-orang terdekat yang dimana di sini dampaknya akan maksimal kepada kehidupan finansial Aris sendiri. Dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan keuangan seorang ARIS, di sini menggambarkan perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang ARIS di dalam kategori keuangan, yang dimana di sini berkat usaha yang dilakukan oleh ARIS sendiri, yang didukung penuh oleh pasangan, dimotivasi oleh orang-orang terdekat ARIS sendiri. Dan untuk kartu-kartu pekerjaannya adalah 7 tokat. secara memisahkan setan itu diartikan berusaha menghadapi diri sendiri dengan cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Dan di sini menggambarkan kaya pekerjaan seorang aris di bulan Oktober tahun 2021. Karirnya akan mengalami peningkatan apabila di sini seorang aris berhasil menghadapi dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Yang dimana di sini dikarenakan seorang aris mendapatkan cobaan di bulan-bulan sebelumnya, yang membuat seorang aris membutuhkan usaha yang maksimal, pengorbanan yang maksimal, yang dimana di sini juga dikelilingi oleh orang-orang yang iri benci kepada seorang aris. Yang dimana juga di disini dikelilingi oleh orang-orang yang suka kepada Aris, serta sini aura negatif dan positif akan bertabrakan yang membuat seorang Aris butuh tenaga ekstra dan butuh kefokusan yang ekstra untuk mendapatkan karir yang lebih bagus lagi. Dan untuk kartu support energinya adalah face of pentakel Secara umumnya page open itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan, seorang arus di bulan Oktober tahun 2021 akan memerlukan banyak pengorbanan, yang dimana di sini dikarenakan dikelilingi oleh orang-orang yang benci dan dikelilingi oleh orang-orang yang suka, yang memotivasi sehingga di sini energi terjadi, yang dimana di sini seorang arus juga mendapatkan doa dari sebuah keluarga, dukungan dan doa dari seorang anak arus sendiri, dan jika kartu ditawarkan, kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang arus di sini menggambarkan. Perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Aris di bulan Oktober tahun 2021 Di dalam kategori kaya dan pekerjaan yang didukung penuh, didoakan penuh oleh keluarga, didoakan oleh seorang anak Yang dimana di sini seorang Aris berhasil menemukan jawaban dan berhasil menghadapi semua dengan cara ide sendiri Tanpa mengharapkan bantuan orang lain yang berdampak positif kepada karya kehidupan serta finansial sendiri Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Eight of Cup ataupun delapan piala. Secara umumnya Eight of Cup itu diartikan menemukan jawaban di dalam diri sendiri, memecahkan kebuntuan, memecahkan masalah, dan menemukan solusi atas masalah hubungan asmara. Dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang aris di bulan Oktober tahun 2021. Di sini di dalam kategori romit yang dimana di sini seorang aris perlu menemukan jawaban di dalam diri sendiri, perlu merenungkan diri, perlu menemukan solusi atas masalah. Asmara sendiri yang akan berdampak positif Kepada hubungan asmaranya Disini digambarkan kepada seorang Aris Yang sedang single. Orang Aris perlu melakukan usaha Yang dimana di sini untuk mendapatkan kebahagiaan Dan mendapatkan pujaan hati di bulan Oktober tahun 2021 Serta disini Aris yang sudah berpasangan Diharapkan mendapatkan solusi atas Masalah miskomunikasi bersama seorang pasangan Yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya Dan untuk yang energinya adalah King of Cup secara mempunyai King of cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang di usianya di atas 30 tahun dan di sini menggambarkan seorang Aris yang sengil sedang diperlukan tenaga ekstra yang ekstra untuk mendapatkan kebahagiaan di bulan Oktober tahun 2021 mendapatkan pujaan hati yang dimana selalu didukung dimotivasi dan didoakan oleh orang tua Aris sendiri Selama di sini, seorang aris yang sudah berpasangan akan didukung, dimotivasi, didoakan oleh orang tua aris, orang tua pasangan untuk menemukan solusi atas masalah miskomunikasi yang dialami oleh seorang aris bersama pasangan yang dimana di sini akan tercipta kembali hubungan asmara yang lebih harmonis, yang lebih bahagia lagi. Dan jika kartu detawa kita gabungkan dengan hubungan asmara, seorang aris di sini menggambarkan perubahan siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang aris di bulan Oktober tahun 2021 dalam kategori hubungan asmara yang dimana di sini berkat dukungan doa dari seorang orang tua yang dimana di disini berkat support motivasi dari orang tua pasangan air sendiri yang akan berdampak positif kepada hubungan asmanya sendiri dan untuk angka keberuntungan seorang Aris di bulan Oktober tahun 2021 itu berada di angka 7, 74 47 78 dan 86 baik mungkin cukup secondary saya tentang ramalan Aris di bulan Oktober tahun 2021 semoga bermanfaat.